Hello Dan selamat kembali bersama saya Safwan Dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Alamak <laughs> Dekat menu dia tak ada tajuk <laughs> So aku tak tahu game dia tajuk apa Blood something okay? So ini adalah demo Game ni akan keluar uh, Dalam tahun ni lah tapi tak tahu bila right Game horror lah of course kan Game ni daripada Vietnam alah gurih pembo macam belah-belah Asia eh. Nah. Okey. Okay, kita recording okey. Tak perlu mewah-mewah. Jom. Ông mình có câu thiện lai thiện báo, ác dạ ác báo. Ai làm Ai, ác rồi cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy hậu quả cho tội lỗi của mình. Ui macam best style ah. Eh? Ha. Ở dưới quê tao người ta hay truyền tai nhau. Kejahat wang Bungu konggai So dia kata Buat baik dibalas baik Buat jahat jangan sekali Alright let's go Woo! Dia punya airbox freak Dah rasa dah, dah rasa dah Wah Kejut siap puluh apa-apa lagi huh. Oh no Okay ni apa benda ni Read baca R Puluh apa, apa guys Dah dah ni dah Kau tengok tu Ya Allah Uh, uh tak ada. Uh. Aku bila ilusi Ada hantu? Eh, tak ada. Alamak. Alamak. <laughs> Buluh apa, apa ni? Ah. Uh. Oh, ayam. Eh, ayam mangsa dia. Ayam ni bergerak ke tak? Oh, bergerak, bergerak. Okey. Tok. Ah. Okay, ya, okay, okay, ya, okay. ya, ya. Jojo, kita pun fa, kita pun fau uh, kerbau. Kerbau ke apa ni? seladang ke kerbau ke ataupun apa nama bagi tu? Yang satu tu buffalo. Sama jelah. Alright. So kita dekat perkampungan Vietnam ni very very creepy. Gelap gila. Hoi. Hey! Ya Allah dengan legingnya terkejut aku. Kenapa semua game aku main leging? Ini dah menuju ke mata siap. Ya betul, lepas celah ni. Tak boleh Okay Ini apa? Colok Ini Vietnam ni guys Vietnam Hantu pun lebih kurang macam hantu Malaysia ni Kau jangan nak keluar kelibat apa-apa ke okay? Oh no! Jangan kunci saya <laughs> Jangan kunci saya bakat tu kali jump scare dia ni. Eh, ah, jangan stuck. Okey. Huh. Okey, kita dah sampai rumah dia 17 hari bulan, 17 April 9883. Tutup pintu. Tak boleh. Okey. So, bomoh tu cakap aku skip je. Okey, kertas tu, bomoh tu cakap ah, kena bagi minum air daun eh. Air ketum kot. Ground leaf ah. Aku pun tak tahulah apa benda ni nak buat ni untuk apa Aku rasa untuk mengandung Ya Allah kenapa tak mengandung cara biasa je Kenapa nak guna cara, cara ni Wait Ya Allah apa benda tu Mata resident evil Okay dia kata tadi Daun Dekat dalam ladang Daun oh tu daun betong Daun Oh nice. Okay dapat Dapat daun ah! Aku tengah nak cek aku punya Recording Okey kita, tak Kadang-kadang bila aku terkejut tu Tersepa pula Okay eh. nah. yeah, so kita dah dapat daun Jadi kita akan me... Me... Memukul Menumbuk Okey kita dapat Ketung kisah So kita bakar sini aku rasa Ya Allah, dia punya bunyi memang kuat gila. Bunyi ceri dia macam, macam orang gelak, okay? Blue key. Okay, kita dapat tepung blue key. Sini kan bukan? Oniray. Oh, ok, oh, kita kena cari semua. Green, blue, let's go. Nice. Mana mata tadi Mana mata tadi Mata tadi dah hilang Ni apa Ni apa tandas ke Punya eh, betul Oh itu dia ha, Mata tu Ya Allah Betul betul aku Betul betul lho. Bernafas siap mata tu Anak siapa yang menangis ni Oh baby tadi Kuat kuat Bye baby Bye Isau kadang-kadang Anjing Eh anjing <laughs> komen dia aku menyalak oh, dia menyalak kat aku bukannya menyalak kat belakang dia uy okay. bye bye bye bye okey bye -bye, bye bye bye bye so kita sampai ke rumah yang rumah yang sama <laughs> apa so inilah yang dipanggil sebagai dunia yang takkan habis eh, guys dunia yang takkan habis okey tak ada jump scare aku dah ready dah Oh rumah dia nampak maju sikit 15 Oktober Sekejap tadi berapa yang boleh Ha aku lupa dah Aku rasa dia 2 bulan lepas tu Eh Amulet Okay Okay dia kata anak ada nak, nak lahir dah Ni apa Mancis Anak dia nak lahir dah Ada banyak lagi surat Surat lagi Eh Amulet Alright Anak kau nak nak lahir kot Bakar Alright lepas tu Okay aku dapat. buat Waaayy wow! Lepas tu Ya Allah Kau dengan laggingnya Okay ke gitu? Dengan lagging GPU benar ni sekejap Satu ni, ni macam ah uh, Semalam punya ni satu uh, M6 Satu M6 Satu uh, M6 5 Satu M6 Si okay, Satu lagi uh, Siapa yang memerhati tu Banyak betul peminat aku eh Hai peminat Okay thanks satu, sembilan, enam, lima Bye Oh, peminat dah hilang Sikat Whoa. Oh Chill, chill, chill Jadi itulah dia Blood, magic Apa tatajuk game ni Demo Huh, nampak macam menarik eh Sebab ini dia macam jump scare, jump scare Jump scare, jump scare Harap-harap so, tak ada insta death lah So dia aku boleh menikmati Kejutan-kejutan Daripada hantu-hantu Dan hantu dia pun nampak menakutkan <laughs> Dan menyakitkan telinga So itu dia untuk game ni Untuk demo ni Kalau korang suka macam biasalah Korang like video ni Korang share Tapi jangan bagi tahu. Video ni ada banyak terkejut Alright Pastu korang subscribe Kalau korang nak lagi video macam ni So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Salah-salah. Terbalik. Assalamualaikum dan bye-bye.